serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar les tentu ya menemani santai malam kalian saat ini bang mimin akan memberikan informasi terbaru dan tentu cedokan vitamin bahagia di malam hari ini persahabat ya kabar pertama kita lihat ada sebuah unggahan terbaru dari ig nya Kak Nova ya Kita lihat aja tuh keluarga besar Ada Ibu Rosmala Dewi sedang buka Tentunya oleh-oleh dari Turki bersahabat ya Dan dibagi-bagikan kepada keluarga yang ada di rumah Masya Allah berkah selalu bersahabat ya Mudah-mudahan semuanya barokah dan semuanya bahagia Amin Ya Robbal Alamin dan juga menginfokan kalau mau lihat lengkapnya ada di channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez Persahabat ya. Tinggal mampir aja ke channel YouTube-nya Bang Bobby. Ada kejutan bahagia dari keluarga tim, tentunya keluarga besar dari Rizky Billar. Ke kabar berikutnya Persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Persahabat ya. Kita lihat aja tuh udah di up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment video terbaru persahabat ya ketika otw ke Malang ya alhamdulillah nih di sini kakak bilar disambut disuguhkan tentunya kebahagiaan oleh juragan 99 mas gilan yang tentunya menyambut dengan hangat dan sangat baik ya tim leslar dan keluarga besar dan kita lihat persahabat ya di sini kakak bilar ini sweet banget ya di dalam pesawat masya allah tuh tatapannya selalu saja membuat kita bahagia gak pernah bosan-bosan selalu ingin tentunya mencari kabar-kabar bahagia dan kabar-kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar. Kita lihat di sini unggahan tersebut pun di kembali oleh akun Lesti ada kalimat cancel yang dituliskan. Gak bosen nonton YouTube mereka apapun itu walaupun gak punya duit WKWKWK Aduh semangat banget ya Masya Allah luar biasa Dukungan dari fans sejati Ini adalah salah satu contoh yang baik Baru sahabat ya Begitu sayangnya terhadap idola kesayangan kita Bayangkan menggapan positif Banyak dibajiri komentar juga Dari sahabat Leslar Yakni dari akun Wewe Kuindasari Mengatakan Bener banget pokoknya kalau lihat mereka bahagia terus gitu rasanya masya allah banget ya melihat les dan bilar ini membuat kita bahagia dan komentar berikutnya diberikan dari akun Cincin Ansur Cintawati. 75 mengatakan dalam kolom komentar betul banget min gak bosan bosannya lihat youtube nya gak punya uang juga serasa bahagia hati ini masya allah luar biasa banget ini leslar Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan, yang mendukung untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat terunggan spesial persahabat ya dari akun Instagram Family and Skolest 23. Di sini mengunggah sebuah postingan video Bang Adlin persahabat ya tentu info nih dari Bang Adlin yang tentunya pengen banget mempunyai kaos atau baju yang bertuskan Leicester Entertainment ini resmi Handmade nya itu Kak Sena asbual persahabat ya ini buatan langsung dari Kak Sena kata Bang Adlin contohnya baju yang dipakai oleh Bang Adlin ini persahabat ya keren banget ya baju Leicester aduh Bang Imin juga ingin punya nih persahabat ya yuk kita sama-sama Tentunya pesan baju tersebut mudah-mudahan saja, tentunya banyak yang berminat Mudah-mudahan saja kita sebagai fans tetap selalu support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari akun Family Leslar. Masa baiknya bagus sekali ya. Kalau di LST dan kakak bila jual baju, oh di sendal sepatu baju tas celana kelsing handphone. Semua tulisannya Leslar pasti bagus deh. Masya Allah banget ya. Yuk support terus yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga nih Ada cidukan vitamin manja yang kita dapatkan Dari IGSnya Bang Adlin Perhatikan tentu malam hari ini Bang Adlin dan Bang Lintar Ini lagi makan malam di luar Dan tentu Kalau Bang Lintar ada di luar Bersama Bang Adlin pastinya Leslar ada di situ juga Persahabat ya perhatikan tuh Cidukan yang kita dapatkan ya Perhatikan yang pakai baju putih Simak dan tentunya harus diteliti Persahabat ya kakak Bilar Bukan sih <laughs> Membuat kita semakin penasaran aja nih persahabat ya Mudah-mudahan ada postingan tentunya cedukan vitamin manja yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan sahabat-mudahan persahabat ya Kita mendapatkan informasi terbaru seputar idola kita Tetap selain di dan kontengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobos di selanjutnya